Cara perawatan kucing eksotik sortair yang perlu Anda tahu, kucing eksotik sortair adalah salah satu ras kucing yang sangat populer dan dicintai karena bentuknya yang lucu dan bulu pendek yang lebat. Namun, seperti halnya dengan semua hewan peliharaan, perawatan yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan kucing Anda. Berikut ini adalah beberapa tips perawatan untuk kucing eksotik sortair yang dapat membantu Anda menjaga kucing Anda dalam kondisi yang sehat dan bahagia menjaga kebersihan bulu kucing eksotik sortair memiliki bulu yang pendek dan lebat sehingga perlu dijaga kebersihannya agar tetap sehat dan berkilau biasakan untuk menyisir bulu kucing anda secara teratur untuk menghilangkan rambut mati dan mencegah bola rambut yang bisa menyebabkan masalah kesehatan sebaiknya gunakan sisir yang lembut dan berkualitas baik untuk menghindari merusak bulu kucing selain itu Mandikan kucing Anda secara teratur dengan sampo yang khusus untuk kucing untuk menjaga bulu kucing tetap sehat dan bersih. Perhatikan kesehatan gigi dan gusi. Gigi dan gusi yang sehat sangat penting bagi kesehatan kucing. Pastikan untuk memberikan makanan yang sehat dan berkualitas baik, serta biskuit atau mainan untuk membantu membersihkan gigi dan gusi kucing. Selain itu, periksakan gigi kucing secara teratur ke dokter hewan untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan gigi yang lebih serius. Berikan makanan yang sehat dan berkualitas, kucing eksotik sortair cenderung memiliki masalah pencernaan jika diberi makanan yang tidak sehat atau mengandung bahan-bahan yang tidak seharusnya. Pastikan kucing Anda makan makanan berkualitas dan seimbang, serta memberikan makanan basah dan kering yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kucing. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, kucing eksotik sortair adalah hewan yang sangat sensitif terhadap lingkungan mereka. Pastikan lingkungan tempat tinggal kucing Anda bersih dan aman, dengan memastikan tidak ada benda tajam atau berbahaya yang dapat membahayakan kucing. Selain itu, ciptakan tempat tidur yang nyaman dan bersih untuk kucing, serta tempat untuk bermain dan bersantai. Rutin membawa ke dokter hewan, perawatan kesehatan yang tepat meliputi kunjungan rutin ke dokter hewan untuk memastikan kesehatan kucing Anda dalam kondisi yang baik. Pastikan untuk membawa kucing Anda ke dokter hewan secara teratur untuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang diperlukan. Itulah beberapa tips perawatan untuk kucing Exotic Sortile. Dengan memberikan perawatan yang tepat, kucing Anda dapat tetap sehat dan bahagia selama bertahun-tahun. Ingatlah bahwa kucing membutuhkan perhatian dan cinta, serta waktu dan dedikasi dari pemilik mereka untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Selain itu, pastikan juga untuk selalu memperhatikan perilaku kucing Anda dan segera bawa ke dokter hewan jika terjadi perubahan yang mencurigakan seperti muntah, diare, kehilangan nafsu makan, atau gejala kesehatan lainnya. Tidak hanya memberikan perawatan fisik yang tepat, Anda juga harus memberikan perhatian dan kasih sayang pada kucing Anda. Kucing eksotik sortair sangat menyukai perhatian dari pemiliknya dan suka bermain dan berinteraksi dengan manusia. Luangkan waktu untuk bermain dengan kucing Anda dan memberikan perhatian yang cukup untuk menjaga kucing Anda senang dan bahagia. Dalam menjaga kucing eksotik sortair Anda dalam kondisi sehat dan bahagia, penting untuk diingat bahwa setiap kucing adalah unik dan dapat memerlukan perawatan yang berbeda-beda. Jadi, selalu perhatikan kebutuhan kucing Anda dan berikan perawatan yang paling cocok untuk mereka. Dengan memberikan perawatan yang tepat, Anda dapat membantu kucing eksotik sorter Anda tetap sehat, bahagia, dan hidup dalam kondisi yang optimal.